Halo, selamat datang di Weekend Cycling Getaway. Hari ini hari Kamis, rencananya kita akan packing untuk hari ini karena besok kita akan memulai tour kita selama satu minggu di Belanda, dimulai dari kota kita tinggal, Ahan sampai nanti kita ke Den Haag. Lalu balik lagi rencananya segitu <laughs> ya. Kita lihat apa saja yang kita bawa untuk tour satu minggu di Belanda. Let's check it out. Ya, jadi ini kurang lebih barang-barang yang bakal kita bawa untuk tour satu minggu di Belanda. Ini jadi kita mulai dari satu-satu, ya. Jadi, kita bawa tenda buat dua orang, sleeping bag, lalu ada dua foldable chair di sini, topi, sejadah. Ya, jangan lupa, lalu topi, lalu ini ada wind jacket, dua sepasang, ada apa lagi nih? Ini rain jacket. Jas hujan ya. Terus kita juga bawa daun karena biasanya pagi-pagi dingin banget nih apalagi kalau mau ke kamar mandi harus banget pakai daun <laughs> Lalu ini ada baju buat kita berdua saya sama Eva. Lalu ada apa nih sendal ya, cang. Lalu ini ada apa? Pillow, bantal. Uh -uh, bantal. Ini ada buat strap buat di sepeda nanti. Terus ini ada ground sheet buat tenda. Lalu ada ini tremares apa mat ya, matras. matras, matras buat tidur. Lalu jangan lupa ada alat-alat buat lampu-lampu ini kita bawa semacam kayak lantern sama headlamp juga ada di sini. Lalu P3K juga jangan lupa karena sangat penting apalagi kemarin saya baru kesengat lebah di perjalanan. Dan ini kita bawa kacamata sunglasses buat ntar di perjalanan karena UV sangat tinggi. Silau kali hmm. ngebelnya. Iya, salah satunya juga silau sama biar cekas <laughs> kalau kata orang Sunda. Ini ada tisu basah. Lalu ada pertisuan di sini. Ada obat-obatan, paracetamol, suplemen, vitamin D. Lalu apa lagi nih? Omega, omega 3. Lalu... <laughs> lalu ini ada apa? Panci. Panci ya. Panci-panci dan apa stof ada di sini. Lalu ini aluminium shield, ini sangat berguna karena bisa menghan, apa? menghalau angin supaya apa masaknya lebih efisien pakai gas. Uh, terus apalagi nih sunblock, ya toilet teris. Lalu ini buat cuci-cuci ada spons di sana dan ini ada bike bike lock. Ini alat-alat bike. alat-alat sepeda, uh, ban dalam ada di sini semua. Ya tire lever lah apa ya. Terus ada ya ini suplemen-suplemen gel sama nugget buat perjalanan. Nah, ini ada botol-botol dan ini ada gas. Kita bawa dua gas. Yang satu kayaknya udah tinggal seperempat nih karena kita pakai terus. Yang ini masih baru. Insya Allah cukuplah buat perjalanan satu minggu. Lalu ini ada teh buat tidur. <laughs> Slavunerfen teh. Ya. Lalu ini ada beberapa suplemen juga. Ada protein powder sama elektrolit buat perjalanan lalu ini beberapa plastik dan ini ada apa nih Chang? hand gloves, hand gloves ya buat nyuci lalu ini ada beberapa cloth cloth uh, ini buat perlengkapan action kamera kita lalu ini ada bumbu bumbu jadi dalamnya ini ada kuri ada kariya paprika ada knoblof pepper sama black pepper sama garam di sini lalu apa lagi nih cang mangkok. Uh, mangkok mangkok dan ini ada helm, helm. Uh, dan ini makanan instan kayaknya buat satu hari deh ya, kayaknya. Kayaknya itu buat dua hari Buat dua hari Nanti 2 kita hari. kita bakal isi ulang di supermarket di Belanda. Ya ini ini semacam Sea nice Express dari Benz favorit saya sih sebenarnya ini karena instan banget, apalagi kalau perjalanan jauh, terus ada rice cooker enaknya pakai ini, tinggal beli doang Om ben yang buat ini Om ben yang buat <laughs> Bang Benz lalu juga ini ada Heinz Beans ini buat sarapan, oke okay banget sih jadi sama telur sama telur, uh, enak lalu ada ya seperti biasa spork, spoon and fork sutil, sutil dan macam-macam di sini terus ada gelas buat kita minum lalu ada bingkisan buat beberapa teman kita yang akan kita kunjungi ya, magnet Stasiun. kali ya magnet, lalu ada apa nih, Cang? plak ya? extension, supaya nanti di tempat kemah kita bisa extend listriknya, lalu di sini ada beberapa casan-casan untuk beberapa elektronik kita selanjutnya, untuk tasan kita pakai backpack pack dari Outlip ya, mudah-mudahan ini anti air, katanya sih anti air kita belum coba tapi kalau yang ini kita udah pernah coba ini anti air dari outlip juga sama ini yang klasik lalu ini ada outlip juga I think back roller plus ya pokoknya yang, yang agak gede dari yang klasik ini 31 liter ya enggak ya. ini 31 liter ini kayaknya lebih deh kalau yang bawah ini tapi nggak bisa, nggak bisa juga. ya nggak bisa pol juga nanti Lalu ya ini ada dry bag Dari Outlip juga Buat alat elektronik Eva Karena Eva rencananya bakal bawa laptop Lalu kita punya bag Juga apa nih Handlebar, handlebar bag Juga dari Outlip Buat Barang-barang uh, yang penting Paspor, dompet Ya betul Ya I think cukup ya Apalagi yang belum ya Kira-kira apa yang belum <laughs> Kayaknya udah ya yang mau.. oh sikat gigi oh sikat gigi nanti sama deh sama yang masih dijemuran masih dijemuran iya nanti deh jadi nanti insya Allah rencananya kita bakal pakai sepeda ini untuk saya e, untuk bawa barang yang berat dan sepeda Eva untuk barang-barang yang agak ringan jadi Eva ntar nggak terlalu berat bawanya ya hehehe <laughs> ya kita lihat aja yang pertama dimasukin jadi biasanya kalau kayak gini kosong, kita biasa masukin yang ringan-ringan dulu tapi bulky seperti apa nih? Matras ya, matras kita masukin, dia ringan tapi take space, jadi kita taruh di bawah. Dan ini juga nih, kita masukin sleeping bag awal-awal, habis itu udah deh bebas, apa ya kira-kira? Yang penting ya, accessible kayak rain jacket, yang rain jacket tuh nanti di atas-atas, paling ini nih, baju. Iya itu di paling atas, berarti yang lain duluan Iya Kursi Ini baju masukin dulu nih Dan jaket nanti akhir-akhir soalnya dia pas akses Paling kursi ini Kursi kamu sama aku aja Cang ya Iya ya, Gak usah bawa berat-berat Pillow Pillow Bawa masing-masing satu itu ya, tunggu ya kamu dua-duanya nih Kan? udah apa masuk sini aja Spilo biasanya kita bawa sukir ini alat-alat masak ini udah berat langsung ke sini masak terus nah, ini yes udah beres ini kurang lebih kita bawa banyak apa barang sebanyak ini <laughs> ya ini satu dua lalu ini ada tas yang gede dua ya uh, helm paling tenda ya ntar tenda bakal di apa bakal ditaruh di track sama ini backpack ya kurang lebih seperti ini yang kita bawa untuk Tour the Holland Weekend Cycling getaway. <laughs> oke okay deh, ditunggu perjalanannya kita juga excited banget nih dadah <laughs> oke, okay, next Carlos dong